Dolar Australia-USD bearish, apakah akan melanjut, bias harian pergerakan Dolar Australia-USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga Dolar Australia-USD sedang berkonsolidasi di atas area support. Jika, pergerakan dolar Australia US dibergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,72036-0,72212 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 0,71290. Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia (US) diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.72212 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.72497. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda, silakan hubungi 081.